Koramil 09 Lembah Sabil merupakan salah satu koramil jajaran yang berada di bawah Komando Kodim 0110 Abdi yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan patroli kesiapsiagaan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dan jaga jarak Para anggota prajurit TNI bahu-membahu bersama pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan patroli bersama guna tercapainya tujuan pemerintah dalam menekan lajunya pertumbuhan virus COVID-19 di wilayah kecamatan Lembah Sabil.